Siapakah tidak boleh masuk syurga? Ada semuanya dua belah adik. Tapi masa dua puluh minit ni memang tak cukup untuk kita baca semua. Saya harap kita baca sendirilah. Ketah dua keping saya sedia kepada kita. Siapakah tidak boleh masuk syurga? Cuba kita tengok is isi dia. Selepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi yang dikasihi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari jumaat Minggu yang kedua di dalam Bola Jamadil Akhir 1444 Hijrah Dan masuk minggu yang kedua juga Bola 1 tahun 2023 Biasanya kita baca dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah Tapi pagi hari ini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 Yang ada pelbagai pokok tanami Dan kesenenge Sebagai balasan baik Bagi orang-orang yang beriman Dan beramal soleh. Kerana gapa tu Tuhai balah Kerana berbakti kepada perintah Allah Dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW Semasa di dunia Semasa di dunia Iyo, iyo, mananya syurga. Ia adalah tempat kediaman yang tekal abadi di akhirat. Ini adalah makna syurga. Bukan semua manusia dapat masuk syurga. Tapi kita harap mudah-mudahan kita akan duduk di dalam syurga. Bahkan kebanyakan mereka adalah penghuni neraka. Wal an yazbillah. Kerana kenapa tu? Kerana melaku maksiat dosa dan kufur serta mengerja amalan jahat tanpa menyesal dan taubat. Itulah orang okay, hendak jadi ahli neraka. Dengan secara umumnya. Maka berikut ini adalah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda menyebut la yadkhulul jannah. Saya pun ambil hadis ni semua. Pak pesan say, boleh mua masuk di dalam dua keping kertas ni iaitu nyahadih yang mula dengan la yadkhulul jannah arti dia apa tidak akan masuk syurga siapakah mereka itu tidak akan tidak akan masuk syurga siapakah mereka semoga kita diselamatkan dari azab neraka insyaallah hadis yang pertama an jubair bin mutaim Radiyallahu anhu. Annahu seminggu an Nabi saw. Dia. Ya. Allah. Ya'qul La Ya. jannata yang Hadis Al-Bukhari 5,984 Maksudnya Ambil maksud dia eh? Ya. Ya. Niat dia tu tak sempat tegas sampai bila-bila. Itu nah, orang okay, jenis pasal itu yang harap kata nak masuk syurga. Yang kedua. Anhu zaifat radiyallahu anhu. Qal sami'atun nabiya sallallahu alaihi wa sallam yakul La yadkhulul jannata qattat. Hadis Al-Bukhari 1050 nih. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang suka mencaci. Suka mencaci ini maknanya suka duk kata kat orang, laknat orang, maki orang, tatah huduh kat orang. Ah tu qatadz. Waktu kita pun mulut kita jangir rapuh sangat kata kat orang. Tak ada kira orang mano duduk mano, kita pasai mano, tina kau jantan. Jangan duk kata kat orang. Nah. Insya-Allah. Dia pasal orang mulut huduh ni, duk kata, dia bawa kereta molek-molek. Kalau dia orang potong dia, dia maki kat orang. Ha tu. Dia mulut dia ye dulu dululah. Bok. Ha tu kita. Apatah lagi orang duduk hari-hari duk kata kat orang. Insya-Allah. Yang ketiga. عن ابي nomor 172 Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang jiranya tidak merasa amir dengan kejahatannya Mana-mana tidak masuk syurga Kita orang yang duduk pasal umur berapa Depan belakang tepi Kiri kanan tu Jira kita tak berasa selamat ngah kita Di buat Benar-benar Tak boleh Kepada dia Di ita dia Di curi baria dia Di kainak Gitu kainak Gini Kadang-kadang benar, benar tak ada Besar apa ni macam soro Itu jalan belakang tu Kita Umur kita ni Gagag Kecet rah Umur kita pasai terotak lah Kalau pasai mengajar, pasai ceramah pun pasai derah. Tak mana koho kita. Gitu. Orang tepi umuh nak tidur pun tak boleh. Eh. Uh. Kadang-kadang dia nak rayak ke kita, dia takut berasa hati. Ha tu. Lama-lama dia macam buat tak. Malah kecik eh. Boleh jadi ya, dia rayak dah ke kita sekali. Ha tu. Tu pasai-pasai jirai-jirai kalau -jirai, duduk pas goliknya ini, dia balah dengan jirai goliknya dia tak balah dengan orang, -orang. luar 10 hutan rumah tak kena nak balah hang ha sorang dia balah dengan tepi rumah tu jirai orang dah eh? nak baik molek siapa kau jirai tu boleh makan nasi rumah dia dia boleh pergi ke rumah jirai kecek babai babai babai supang adik beradik sebab tu nabi wayak katanya jibril pesan kepada aku Seolah-olah so, katanya jireh tu boleh terima sakar kalau dah kita mati. Seolah-olah so, kata, walaupun pakai sakar ni waris-waris kita, ya, anak kita, pok, mak, adik-beradik, waktu tu orang boleh pakai sakar semua. Huh? Tapi jireh ni, Nabi ayat katanya, kena buat baik kepada dia. Dia pun kena buat baik kepada kita. Seolah-olah so, katanya, kalau dah siapa-siapa mati, orang yang ada lagi boleh terima sakar. Atuh nak kena Yang keempat. An Nabi wasallam, kal, la jannata man kana fi qalbihi mithqalu min kibr. Kal, rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna hasanan wa na'luhu yuhibbul Al-kibru wa al -nas. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Nombor 200, ni pun Maksudnya, ambil maksud dia selalu. Tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat sombong, takabur dari hatinya walaupun sebesar biji sawi. Tengok. Jangan ada walaupun sikit sifat sombong, takabur berasa kata kita cerdik, kita lebih, kita besar, kita pandai, kita gatu kita gani. Sahabat Nabi pun apabila dengar macam ni? dia tanya, tanya tu dengan sebab apa? Sebab gambar dalam otak sahabat ni, back tu dia tanya lagi mana, berkata seorang lelaki daripada sahabat sesungguhnya, seorang cinta supaya pakaiannya elok dan kasutnya cantik ha, terjadi sahabat Nabi, dia pergi gambar katanya, takabur-takabur ni sombong, ni duduk di pakaian baru kali duduk di kasut baru kali Ya supang kita baru baru beli baju baru, kasut baru, jalan kadang-kadang asal tak kenal. Nak? Ha? pakai je baru harga mahal. Orang tanya lalu mau beli mana ni. Ha, rasa eh tak penuh apa. Orang tega apa hari ni? Sebab apa? Sebab kita tak pakai hak buruk semua, so hak tamadan-tamadanlah telat-telat hari ni. Pakai hak baru berasa katanya. Megahlah. Nabi jawab bukan macam tu. Nabi kata Sesungguhnya Allah itu cantik cinta kepada kecantikan. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Sebab tu kita pakai pakaian ni walaupun tak baru tapi kena bersih, kena cuci, kena sedap tengok. Jangan hidup pakai hok cari-cari, hok semar-semar. duit ada tapi pakai jugak masya-Allah. Nampak tawaduk tu jadi doa. Tak senonoh. Tak munasabah. Ini tak boleh. Sebab tu, Nabi rakyatnya sebenarnya sifat sombong ialah menolak kebenaran dan memandahinu manusia. Tuduk situ. Maknanya orang dia tak seterima kebenaran. Orang rakyat. Orang beri peringatan kepada dia. Orang cuik dia. Eh, hey, jangan buat lagi ni. Gini tak boleh kan gini tak kena ni. Yamulang lalu mula bagah orang. Eh begini-gini. Apa? Tu maknanya orang tak terima kebenaran. Me yam rap kwam jing. Walaupun dia salah. Tapi dia berasa katanya dia ni buat apa-apa kena belaka. Dia kecik apa kena belaka. Ha ni beringat-beringat. Che katanya orang tu adalah orang sombong, orang takabbur. Tak, tak sanggup terima kwam jing. Walaupun hak dia duk buat dia duk rasa kat punya keno dah. Hak keno orang ramai apa? ya hak sepatutnya dia kena bakti. Hak dia. Tapi dia mayom, tak si bakti nak duk bak tu. Ha tu. Nak duk bak tu. Dia kata orang ni orang takabbur. Apa tu wagham tunnas? Orang yang menghino manusia. Tengok orang ni jadi plekek. Tengok pak eh salah mak. Ha, tu. lagu tu cek katanya orang dia ada sifat lagu ni duduk di dalam hati tak boleh masuk syurga sebab syurga ni dia dinden cuci tepak cuci tepak bersih dia tak terima orang dosa masuk sebab tu besar-besar biji sawi pun sifat takabur dia ada di dalam hati tu tak boleh masuk syurga ha, ni hadis yang ke berapa dah? yang ke pak tak yang kelima. Rasulullah Hadis sahih al Bukhari 290. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang sentiasa Mengacung Mengacau lagi mana? Ambil orang itu, di dia tak lama ambil riang yang ni Dia rayak ke orang tu Itu orang suka mengacau Orang tak pandai taruh rasio Kalau kecil mudah-mudah Dalam keladi Giruh pak jiu Sapa selalu Orang ada suka mengacau ni Kita tak boleh rayak gapa-gapa ke dia Dia sapa selalu Tak sapa setengah je Kita rayak ke dia Sapa lah selalu Hmm tu Cik ada kira dah, jatuh tino super belakang. Sebab tu kita kena pergi pandai ke takut. Dalam hidup kita, dalam dalam otak kita, dalam perut kita. Benda-benda kita tak boleh royak. Walaupun kepada orang dekat dengan kita sekalipun. Dia tak sabar masa, tak sabar tepat dan tengok orang tu munasabah tak munasabah. Kita nak pergi royak. Bukan semua kita boleh royak kat orang dekat. Apa tambah lagi orang yang perangai dia suka mengacung. Masya-Allah. Nyogoh yak atau kadang-kadang dengan mata, dengan telinga, ngamuluk dia tu Allahu Akbar. Jadi nampak sungguhlah orang royak tu ani seci je. Nyogih royak ni masya-Allah sedap. Royaknya tambah Kau tu tambah kau ni. Dia mengacung kau tu mengacung kan ni la ilaha illallah. Mitaklah masyarakat kita pakak-pakak beki hidup masing-masing. Nah, jangan suka mengacung. Akhir sekali yang kene, yang ada 12 semua deh saya baca ni hari ni. Lepas tu, tak tahulah. Kita ni ataupun, nak klik ke ataupun nak nak to sini dulu. Wallahualam. Saya pakai bagi-bagi halulah. Nah. Yang kene, 'An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhim anfu ثم رغم انفه ثم رغم انفه قيل من يا رسول الله من عند الكبر كليهما ثم لم يدخل حديث مسلم nomor maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi hidup dia nabi katanya celakalah dia celakalah dia Kemudian celaka lah dia. Nabi tak ada maki tak ni? Nabi nak wayak. Sebab apa tu? Boleh wahyu. Baginda ditanya, siapakah dia wahyu Rasulullah? Tengok. Siapa orang itu? Nabi wayak tanya celaka, celaka, celaka tiga kali. Nabi bersabda. Nabi jawab katakan ni? Ialah orang yang sempat bertemu dengan ibu bapaknya ketika mereka berumur tua. Atau ber bertemu dengan salah seorang ibu bapaknya, tetapi dia durhaka kepada ibu bapak. Allah. Mak pak pera dia, yang kecil. Pera, pera, pera, pera. Baya besar, mak pak dia tua. Dia akar ke mak pak. Ini kita ada tengok dalam klip orang-orang sikit. Buat orang huduh ke mak pak. Yang tapar, Ha me oi ju gung. Pok ni teriak wui wui wui wui wui pap pan. Masya-Allah. Ha. Lepas saya dia royak tu. Ya negeri sia ni tekah buat buat buat buat ba kena higap. Kena pegang, khotot kham. Khotot kham. Kha. Medi tang jai khrap. Arom chua wub khrap. Khotot sangkom duit nak khrap. Itu dah negeri syiah. Nak jadi sangkum songsan ke dia. Hencai kepada dia. Patutnya mula raya sahid tu sahid ni. Sebab apa kita kau duk buat tu tak memikir. Apakah lagi kita sebagai orang Islam? Masya Allah. Tak masuk syurga orang diraku kepada makpok ataupun salah seorang daripada makpok. Ataupun bapak, bapok. Diraku kepada dia. Sehingga apa? Menyebabkan dia tidak akan masuk syurga. Boleh jadi makpak pasal kasar. Boleh jadi makpak tu lemah-lembut. Kita kena ingat molek katanya, kita tak boleh tegurih perasaan hati ibu bapa sama sekali. Walaupun dia bengih, dia baikkan, dia pun kita balik, kita kena tepih semua. Walaupun pun may Hinduai, may percaya dengan MoPok, tapi jangan tunjuk perangah tak tak mahu let kita juga katanya MoPok pun tang mi headphone dengan anak-anak. Jangan paksaos mata, jangan alajai tuan, ala jai tuan, ala jai tuan, ala jai tuan, ala jai tuan, ala jai tuan, ala anak apa ngada kuam rusak kadang-kadang nampak tak suka anak nampak lagi ni mak pak nampak lagu ni tapi balik anak kena ingat mak dat jangan dia rakok patu orang hak biasa bestor dah kepada mak pak dulu-dulu tengah mak pak duk ada lah ni yang mati belaka dah pas kita hak biasa bestor kepada mak pak pas nak mana mak ziarah kubur dia banyak doa banyak doa banyak minta Ya Allah tak lapung dosa dia, dosa kita lepas tu, lepas-lepas mari dah rayak kepada Allah aku diraka banyak Ya Allah kepada mak po. dan ni aku tahu dah ngaji dah, gerti dah, pehid dah apa ya, lagu tu kita nak pergi rayak katanya nak pergi kecek di kubur tak, nak pergi rayak, mak-mak minta maaf ambar dulu ni buat huduh ke Nak kacak ke Panama lagi Dengan kubur Orang mati dah Tapi doa, Alhamdulillah Minta Allah Ta'ala Ampun dosa kita Dan angkat darajat Ampun dosa mu'puk kita hak Khakmati Balpah maridah Betulah nah, nah, Saya nak baca banyak lagi ni Tapi Masa habis dah Ni pun Masa panjang dah nah, 21 minit dah Maka Sekadar ni dah Lepas tu hadis yang ketujuh Yang sampai kedua belah Harap pergi baca sendiri Lepas tu Baca sendiri Kedak dah tahu Nah, tu waso. Yuti. Ambil pak go go go go kau klik. Tok. Tak ada baca. Gitulah. Wallahu a'lam wasallallahu ala, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.